Halo apa kabar itu di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang batu permata atau batu mulia dari video sebelumnya pembahasan kali ini kita mulai dengan kriso Mineral atau batu permata krisoberil adalah Aluminium berilium. Nama krisoberil berasal dari kata Yunani, krisos dan berylos yang berarti tiang emas putih. Terlepas dari kesamaan nama, krisoberil dan beril adalah dua batu permata yang sama sekali berbeda. Tetapi sama-sama mengandung berilium. Krisoberil memiliki tingkat kekerasan atau Mohs 8,5. Beberapa varian krisoberil yang umum ditemui di pasaran adalah Alexandrite Alexandrite menampilkan perubahan warna tergantung pada sifat pencahayaan sekitar Alexandrite dihasilkan dari penggantian skala kecil aluminium oleh ion kromium dalam struktur kristal Karena penglihatan manusia paling sensitif terhadap cahaya hijau dan paling tidak sensitif terhadap cahaya merah Alexandrite tampak kehijauan di siang hari di mana terdapat spektrum penuh cahaya tampak dan kemerahan di lampu pijar yang memancarkan lebih sedikit cahaya hijau dan biru Alexandrite dari pegunungan Ural di Rusia bisa menjadi hijau di siang hari dan merah di lampu pijar Varietas Alexandrite lainnya mungkin berwarna kekuningan atau merah muda di siang hari dan kolumbin atau raspberry merah oleh lampu pijar Berikutnya ada Cat Eye atau mata kucing Crisoberyl kekuningan tembus cahaya disebut Simopen atau mata kucing Simopen memiliki turunan juga dari kata Yunani berarti gelombang dan penampilan mengacu pada efek kabur yang secara visual mendistorsi yang terlihat sebagai permukaan kabukon yang terdefinisi dengan baik. Efek ini dapat dikombinasikan dengan efek mata kucing. Efek ini paling baik terlihat pada batu permata yang dipotong dalam bentuk kabokon tegak lurus terhadap sumbu C. Meskipun mineral lain seperti tourmaline, scapolite, corundum, spinel, dan kuarsa dapat membentuk batu mata kucing yang mirip dengan simufan industri perhiasan menetapkan batu ini sebagai mata kucing kuarsa atau mata kucing ruby dan hanya krisoberil yang dapat disebut sebagai mata kucing tanpa sebutan lain pembahasan berikutnya kita beralih ke batu permata yang memiliki tingkat kekerasan yang lebih tinggi dari krisoberil yaitu korundum korundum adalah bentuk kristal aluminium oksida yang biasanya mengandung jejak besi, titanium, vanadium, dan kromium. ini adalah mineral pembentuk batuan dengan bahan transparan alami tetapi dapat memiliki warna yang berbeda tergantung pada keberadaan pengotor logam transisi dalam struktur kristalnya. Korundum memiliki dua varietas permata utama, ruby dan safir. Ruby berwarna merah karena adanya kromium dan safir menunjukkan berbagai warna tergantung pada logam transisi yang ada. Jenis safir yang langka, safir padparadscha, berwarna merah muda oranye. Karena kekerasan korundum murni didefinisikan memiliki 9,0 skala mos, maka bisa dipastikan dapat menggores hampir semua mineral lainnya yang mempunyai tingkat kekerasan di bawah 9,0. Hal ini umumnya digunakan sebagai abrasif pada amplas dan alat besar yang digunakan dalam pengerjaan logam, plastik, dan kayu. Berikut varian batu permata yang umum di pasaran yang termasuk kategori korundum. 1. Safir Safir adalah batu permata berharga. Berbagai mineral korundum terdiri dari aluminium oksida dengan jumlah elemen seperti besi, titanium, kromium, vanadium, atau magnesium. Nama safir berasal dari bahasa Latin, sapirus, dari bahasa Yunani, sapiros, yang mengacu pada lapis lazuli. Biasanya berwarna biru, tetapi safir mewah alami juga muncul dalam warna kuning, ungu, oranye, dan hijau. Endapan safir yang signifikan ditemukan di Australia, Afghanistan, Kamboja, Kamerun, Cina, atau Shandong, Kolombia, Ethiopia, India, Kashmir, Kenya, Laos, Madagaskar, Malawi, Mozambik, Myanmar, Nigeria, Rwanda, dan Sri Lanka. Safir dan ruby sering ditemukan di lokasi geografis yang sama, tapi umumnya memiliki formasi geologi yang berbeda. Safir adalah batu kelahiran untuk bulan September. Berikutnya, ruby. Ruby adalah batu permata berwarna merah muda hingga merah darah, berbagai mineral korundum atau aluminium oksida. Ruby adalah salah satu permata perhiasan tradisional yang paling populer dan sangat tahan lama. Ruby adalah salah satu permata kardinal tradisional di samping batu kecubung, safir, zamrud, dan intan. Kata ruby berasal dari rubber, bahasa latin untuk merah. Warna batu ruby disebabkan oleh unsur kromium. Secara historis, ruby telah ditambang di Thailand, Kamboja, Afghanistan, Australia, Brazil, India, dan beberapa negara lainnya. Ruby adalah batu kelahiran tradisional untuk bulan Juli. Berikutnya kita masuk ke pembahasan terakhir, yaitu batu permata yang mempunyai tingkat kekerasan paling tinggi. Sebelum kita masuk ke pembahasan lebih lanjut, saya mau mengingatkan bagi teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe dulu channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru di channel ini Berlian atau Intan Berlian adalah bentuk padat dari unsur karbon dengan atom-atomnya tersusun dalam struktur kristal yang disebut intan kubik Berlian memiliki kekerasan dan konduktivitas termal tertinggi dari semua bahan alami yaitu memiliki tingkat kekerasan 10 dalam skala MOS Makanya tak jarang berlian banyak digunakan dalam aplikasi industri besar seperti alat pemotong dan pemoles. Berlian juga merupakan alasan bahwa sel-sel landasan intan dapat membuat material mengalami tekanan yang ditemukan jauh di dalam bumi. Sekitar 49% berlian berasal dari Afrika Tengah dan Selatan. Meskipun sumber mineral yang signifikan telah ditemukan di Kanada, India, Rusia, Brazil, dan Australia, berlian ditambang dari pipa vulkanik Timberlite dan Lamproid yang dapat membawa kristal berlian yang berasal dari dalam bumi di mana tekanan dan suhu tinggi memungkinkan berlian untuk membentuk kepermukaan berlian merupakan batu kelahiran untuk bulan April berhubung di video ini hanya menampilkan batu permata untuk tingkat kekerasan dalam skala mos dari 7,5 ke atas saja maka, berikut kita tampilkan tabel lengkap dari batu kelahiran berdasarkan rentang waktu. Silahkan share di kolom komentar batu kelahiran teman-teman sekalian. Demikianlah video yang membahas tentang kriso beril dan tingkatan dari batu permata yang umum di pasaran. Bila video ini bermanfaat, silahkan share video ini ke teman-teman kalian. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi.